tahun rapah gimana sore hari ini saya udah oh, malam ini malam hari ini saya mau buat satu rak baju lagi ya untuk gantungan baju dari pipa peralon nah, ini sudah saya siapkan bahan-bahannya juga sudah saya potong ya tinggal dipasang jadi bahannya itu bahannya itu ada ini pipanya ini ada dua macam ada yang panjang Ini yang panjang Dan ini yang pendek Oke okay. Jadi ini bahan utamanya itu pipa ya Pipa peralon Ini pipa peralonnya Dan di sini saya memakai 8 elbow Samungan pipa peralon 8 8 elbow 8 buah ini ada 8 sama semungan teh itu saya pakai cuma 6, 6 buah ya. Ini. Ini semungan 6 buah. 6 buah di sini saya pakai. Dan ini yang lain saya sudah rancang tadi, sudah rakit. Ini bagian kakinya ya, bagian pondasinya. ini bagian pondasinya seperti ini. tinggal kita dan tinggal kita memasang ya. Karena semuanya sudah di situ, tinggal nanti kita akan pasang. Jadi sebelum dipasang itu kita potong dulu dia ya. Mana yang bagian untuk gantungannya mana yang untuk bagian kuda-kudanya? Oke, jadi kameranya saya akan taruh di mana dia? biar saya bisa lanjutkan. Hmm, ini. Ya. Hmm, ke situ pak. Jadi kita taruh di Nah. Kita taruh di mana dia? Ya di sini aja ya. Hmm. <tuh> Sampai <laughs> di panjang dia Yeah the akan mata bornya besar. Jadi untuk bisa masuk ke bagian ini, bagian bornya pakai paku. Pakai paku untuk membuat lubangnya. Terus baru pakai bor. harus baut ya teman-teman ya kenapa harus dikisik baut karena ini kan bagian kula-kula nya kemudian kondusinya sebabnya kita pakai baut oh enggak kuat lagi ya nanti ini saya tidak tabur agar supaya mudah untuk di kalau kita mau pindahin kan kita mau pindahin gampang lah bisa kita copot lagi kan karena dia hanya memakai baut jadi bisa dengan mudah kita copot lalu kita mau pindahkan dia tempat yang lain kemarin saya tanya sama toko besinya ada mata ini mata bornya mata bor yang untuk koron board begini tidak dijual ya teman teman jadi itulah jadi nah, kita dijual ya gini baru kita bisa karena inilah kita pakai Jadi disini karena pemasangan bautnya lama, ya ini hanya contohnya aja ya teman-teman ya. Jadi tinggal dilihat bagian mana yang harus dikesan baut. dan bagian mana yang gak usah dikesan baut ya. Ini saya memang ambil contoh. sama di sini pemasangan bautnya ini ya teman-teman ya jadi pilihannya terserah sama teman-teman memakai baut atau memakai lem pipa ya. jadi ada beberapa bagian juga harus dipasang baut seperti di sini di sini juga kita pasang walaupun cuma satu ya karena itu agak suaranya, gede -gede kuat nah jadi saya nah seperti ini itu terpasang dia ya sudah keras ya udah kuat ya memang da uh -huh. Jadi sudah ada kuda-kudanya itu teman-teman ya. Teman -teman ya. udah berdiri. Nah. Aku mau mengatur dulu kameranya. Karena ini juga cuma saya sendiri. Oke. Nah, Oke. Okay. Thank you. Untuk melalui apa itu melalui. Thank <laughs> you. Thank <laughs> you. ya oke okay, teman-teman inilah hasil karya saya semoga teman-teman dapat juga mempraktikannya ya jadi di sini ukuran panjangnya ini, umurannya ini nah jadi ini ya teman-teman ya nah ini ini belum saya belum saya belum saya pakai baut ya jadi ini hanya rancangannya aja jadi pemasangannya seperti ini nah ini gantungan bajunya ini dapat dua ya kiri dan kanan dia oke okay, nah jadi gimana teman-teman jika teman-teman suka suka dengan dengan hasil saya teman-teman juga bisa bagikan ataupun praktekkan juga di, di rumah agar supaya baju kita menjadi rapi dan tidak berhamburan ya dengan ada gantungan baju ini, iya, teman-teman. Nah, jadi ini ya, ini saya bikin ini gantungan bajunya dua ya, kiri dan kanan, sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi bukan cuma satu, tapi dua ya, dengan kuda-kuda atau kondisinya seperti ini ya. Nah, ini saya paling pilih. Ini mungkin ada kreasi yang lain dari teman-teman juga, ada kreasi yang lain. ke kreasi yang lain yang gimana bikin kuda-kudanya itu tergantung dari teman-teman ya. Tapi kalau saya pakainya seperti ini agar supaya dia jadi kokoh. Nah, dan untuk bagian tengahnya itu saya pakai ini ya. Saya pakai tengahnya ini agar supaya karena ini kan bahannya kan terbuat dari pipa. Nah, pipa juga itu kan kita bisa tahu juga pipa itu bahannya itu jika kenal kenal panas terlalu panas ataupun terlalu panas itu dia bisa apa ya bisa bengkok ya karena nih, pipa itu kan bersifatnya kosong di tengahnya jadi ini saya pakai pipa paralon jadi saya pasang tengahnya agar supaya dari tengah sini sampai ke sini itu jaraknya itu tidak terlalu jauh sehingga untuk dia apa bengkok ataupun retak itu Bertahan lama juga, ya. Kan, sayang kalau dipasang terus cepat rusak, dia ya nah, udah kita pasang juga terus cepat rusak. Ya, mendingan kita cari yang besi aja, ya, biar kuat. Nah, ini jadi ini, teman-teman, ya. Jadi, ini bagian paralon, paralonnya yang saya buat dari ini, posisinya bentuknya juga seperti ini. Nah, ini saya pakai bahan-bahannya yaitu saya pakai ini ukurannya satu meter ya ini ukuran panjangnya satu meter satu meteran ini ukuran panjangnya ini satu meteran jadi dengan ukuran satu meteran ini diambil juga skapnya setengah ini Nah itu termasuk kuat ya nih ya walaupun enggak usah digoyang-goyang juga sih teman-teman Nah, terus nanti juga di setiap sudut saya akan pasang baut sini baut, sini baut cuman di sudut paling bawah sudut paling bawah dari pondasinya saya tidak akan pasang baut nah sama seperti ini ini yang sininya saya tidak akan pasang baut karena kenapa? jika suatu saat mau dipindahin kita bisa copot ini ini kita copot agar supaya dia Ramping ya agar supaya dia mudah di bawah Nah itu atas Atau juga bisa juga teman-teman juga pasang bautnya Kan tinggal juga kita cabut Nah kayak ini kan tinggal kita cabut juga nanti kan Kalau kita mau pindahin nah. Oke okay, teman-teman Baiklah saya mau lanjut yang berikutnya yaitu Mau memasang baut skrup ya nah, Jadi baut yang saya pakai itu bautnya ukurannya sudah lupa punya ukurannya ukurannya berapa nah jadi ini ukurannya itu nah ini dia ukurannya itu seperti ini ya teman-teman nah ini nggak tahu ini ukuran berapa ini sudah lupa juga saya tanyakan sama penjual di warung sana toko besinya sudah lupa jadi baut yang saya pakai yaitu baut ukurannya ini ya Nah ini kenapa saya tadi harus pakai paku dulu terus dipasang dipakai obeng baru habis itu saya pakai ini mesin. Nah itu alasannya karena di toko besi tadi itu saya tidak mendapatkan mata mata obeng ya nah, ini, ini mata bor, ini mata obeng ya bukan mata bor ini, ini mata obeng obeng bunga ini obeng bunganya karena dia besar makanya saya Gimana caranya agar supaya bisa masuk Yaitu saya paku terlebih dahulu Bagian pipanya Terus saya tancapkan Bautnya sedikit Atau udah keras sedikit Baru saya pakai Mesin bor ini ya Oke teman teman Oke kita lanjut lagi Jadi sekarang Saya akan lanjut lagi yaitu Bagian pemasangan nah Pemasangan bautnya ya jadi buat di bagian mana yang akan dipasang itu yang akan saya pasang baut agar supaya dia menjadi lebih kuat dan kokoh oke okay, teman-teman ikutin terus ya Nah, saya lanjut let's go tapi baju akan saya angkat dulu dia Iya, yeah. oke okay. Ya. Ya. Jika menyukai konten saya jangan lupa like, subscribe dan bagikan ya teman-teman. Oke, sampai di sini juga karena saya harus melakukan aktivitas yang lain ya di depan. Bye bye.